Bye. Uh, Erie dengar cakap mami tau. Bapak ambil gambar. Bapak ibu ambil gambar. Ikat sini. Ambil huh? gambar. Sini, sini sini sini. Ngadak. Ngadak ni. Ke mana sini sini. Oh, sini sini. Oh, sini sini sini. Sini sini. Tengok sana tengok. Bapak. Oh, oh, Bapak sini. Satu dua tiga. Bye. Ok Bye. Ok. Erie tak <laughs> okay, jom. Oh yang dah surut dah. Wow, kenapa tak tangkap. Pergi tangkap. Tangkap lagi kali Bye. Jump. Jump. Ni Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. So ada 5.20. Mur godah ya. Satu gram. Boleh. Ada, bang. Ada Okey, hanya agak-agak 1 kilo eh. Ah, <tell> macam tu. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Uh, dengan cerita musim dan hujung-hujung uh -huh. kita dah tahulah agak rezeki ada rezeki eh berapa-berapa anggaran Dek ni ada anggaran mak bos uh, 10 dalam 200 kilo 2 hari <laughs> 10 Umi 10 10 amat berapa kilo amat 80, 80 kilo 80 kilo ayah ah 50 je 50 kilo je ibu <laughs> berapa kilo tak Gan. ada kilo. <laughs> Kilometer. Tau, aku bayangkan lima Saya kilo. Lima kilo. Dia tak lupa ada, okey. Bersotong guru. Bersotong guru je lah, okey. Tampak, tampak. Yasin bajet. 60 kilo. Tak keras, 60 kilo. Tak tahu lah apa jadi. Sotong ni tak tahu lah Total, total Ada tujuh orang, tujuh puluh lagi loh okay. okay, so kita tengok lagi Kat mana? Benda tu kena tak ada EG kan? Haa Ini sampai dekat perhentian Kecil ya, ya. Sudah tahu lah ni bawah tu sama nih, ya. Sudah tahu sini, buat buka buka buka, ya, ya, ya. Kita untuk okay, beli ais. Pak kecil baru nak beli ais. Terima kasih abeh. Ya, hey, eh masih abeh. Hey, Baik, masih beli ais. <laughs> eh hey, kami tak ada dia oh. apa. Ha <coughs> batu So jom baru kita pergi port mencadap. Mari sini duduk depan ah. eh buat ah baca ni lah kita ini yang buat eh. ha ini yang buat 1 kilo di bawah 1 <tik tik> kilo budak tak terkejut tak terkejut pak dia apa punya... dia campur kawan dia lorah dia lalu dia 1 kilo je tempat eh tengok apa jadi aloi sini okay. boleh boleh boleh boleh je so nak set 6 6 okey huria ni boleh bila tu tahu barang-barang itu tak nah, buat tu no. uh ah -huh. orang menambal oh Ingga sotong ini. semuanya, <laughs> Dalam tu ah. Tu bagi dia turun ke dasar. Kau nak sotong ah? <laughs> oh, kau nak sotong, Hani tak bubu. Dia nak pasang lampu ke naik tu ah? Oh, nanti dulu nak pasang lampu tu. Belum lagi. Bole lagi. Nampak lagi nak pasang tu. Suruh. Suruh lagi. Tengok ah dah buat macam mana. Oh. Betul ke petani? Dari cari udah pagi itu buang itu dia setok sudah sampai nah, dia tak setok mana sampai habis kan ini habis itu pemang, <tuk> gitu, nah. buang itu itu tutup pada sampai dasar tutup oh tutup apa tuh goyang lah oh. Oh. Goyang, goyang goyang goyang naik ah, okay, kita, kita nah, rasa kita tunggu kita tunggu anak ada setok tuh ada setok lah mana rasa lain ada setok Sotong oh, Cuba tarik tengok, ada dah Tarik, tarik, tarik Tari, Tarik Tengok <tik> Tengok Mana, mana tahu Mana nak tahu, mana nak tahu Cuba Abang Tengok, tengok, tengok, tengok saya, saya buat ke iya. iya. Kita tengok. Oh, <tik> no, tengok, tengok, abang buat tutorial Cuba tarik naik Cuba tarik naik, boleh tengok ada, tak ada Ada, ada Ada, ada sotong tu dia tengok macam tu lah. Tengok, tengok, tengok, tengok, tengok. Oh, buat macam tu abang. Goyang-goyang tu. Pusing, pusing, pusing. Ya, pusing, pusing. Haa, sampai dah sawak macam tu. Haa, pusing, pusing. Dah tukang balik. Oh. Sampai sampai dia tangi. Oh, betul. Nasib. Oh, nasib baik. Dah rumah, tarik rumah. Tak sayang ni. Potih. Oh, ada sotong. Oh, ada sotong.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 sotong tu saja soto tak, tak ada yang lebih. Ada tadi eh? Oh, oh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada balik. Itu ya Oh. Okey, okay, tak, tak ada. Adakah Ayah berjaya menjadi orang pertama Menaikkan sotong ke kami? Bersama Tarilah Jaya. Kita tengok Ayah. Orang pertama. Tak ada. Tidak ada perempuan Hehehe Tak ada lagi. Okay, okay. So kita tengok Bapak Fahalalah Bapak So bapa Asyana nak nak nak buka Bapak Dia tak adil kita kempen dalam raya dia tak main makan mula makan <laughs> Tak makan lunching Tak makan, tak makan nunggu pan Okay Bapak okay, Study Bagi lah Dia tak makan juga <laughs> di, di terasa mau goyang mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak Haa, haa, haa, haa, haa Ok, Umi dah dapat dah yang kali kedua Tak baik Oh, bye. Bye. ok, bayar okay. Misi 200kg Haa, haa Ok Kan aku bertujuh setengah Ni dia dah buka lampu dah So, setakat ni yang mendahului abang tekong Rokos lah, lima ekor dah dia buat naik. Umi Dua, Bapak Satu Umi dah ada 8 lah Dari tu ke 6 suku Sampai 7.40 Dapat 8 ekor lah 8 lah, 8 ke 7 lah Masa nak ada 2 So, lemajin di sini lah Kena main tarik bah, Tarik dapat. Uh. Anda dapat keti. Terbaik. Sana mainlah Pak. Okey. Tak ada nampak dah saya tak nampak sudah. So tak payahlah. Akhirnya dapat juga satu sekok sotong. Hai, uh, mula lagi Pak. Bag kepala dah start pening ni. Dah start mabuk sebab dia tengok bawahan. Kita so, kena tengok atas sikit. So saya yes, tak tahu lah audio dengar kedah ni selamatlah. So sekarang sa <laughs> Thấy tak apa kalau mati. Kalau border itu kalau tak bagi kena apa. Ah, rasa coral. Oh tu, weh, naik oh coral. Terapak. Dia dia air cetek, air cetek. Ya, So, naik ah. Kau ada sini dalam ni. Dia hmm. Eh, eh, apa? Siapa untuk ni beg? Aku punya beg Baru-baru ni nak beg kemok ni Ok ni, <laughs> Kami dapat 18 Eh 18 lah ni? 15 15 15 15 ekor Berapa jam? 6 suku 6 suku oh, sampai eh. 9.30 uh, Sampai 9.30 12 setiap boleh. Wah, macam mana ni? Ni? Haa So Alright, so setelah kami punya Misi candak sotong Dia <laughs> nak perjalan jauh tu Jalan ke sana tu tak Nak, nak buka jalan buka, nak Apa dah? Tak ada apa-apa makan? Sure, lagi kalau What? Tak ada Ok, ini dia sotong-sotong Sotong-sotong oh. kami dapat Total 15 15 hekok dapat Jadilah untuk beginner, Angah cakap ok Untuk beginner, ok dah, Angah? Dapat 15? Ok Ok, sangat ah? Oh, padu ba Pali, Pali berpeluh kali apa? <laughs> Pali penat <laughs> Pali penai, <laughs> <lu>. <laughs> Berbalik Berbalik, ayah So sape tekel 5 kilo betul. Hmm. Kena check balik video. Seko, seko kilo. Oh, seko bawah 5 kilo. 3 Eko 3, Eko. 3 3 ekor Panjang-panjang weh -panjang, sotong ni. Ni yang ni panjang gila. Kan? Eh? Satji jingkai. Yang Dua. Oh ni yang dapat last. Hmm. Ancam teh. Kuati tiap-tiap. Ni cakap kalau kedap Ni liat sikit ni Liat sikit Oh ya yeah. Oh Dia tu apa anak Okey Jom makan ya. lagi lu Itulah Barai tadi Dekat So bersama saya Amat Amat Paranormativity Ha <laughs> ha <laughs> Okey Settle Nak makan lu ambil gambar, sotong untuk kita ambil gambar dulu, kita simpanlah. lah ok, je kot untuk video malam ni dan hari ni, ok, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, macam mana? sotong pengalaman, ok, kalau tanya si, best, best tak best best tak best, best pergi jandak sotong dapat tak? dapat tapi nak pergi lagi tak? tak mahu pergi dah bye